Selamat datang di channel Likobana Lucy Hari ini saya akan membuat Zyuka Kenobo memakai ornamen dari plastik ya, plastik yang ada rongganya di dalam Saya gunting bentuk segi empat lalu saya taruh di wadah yang ini di dalamnya ada foam Zyuka ini juga kreativitas ya bahan yang saya pakai hari ini adalah lycianthus ya Lysiantus pink lalu ada bunga aluminium aliumnya ini mini ya mini aluminium lalu ada carnation spray carnation spraynya ini seperti bintang ya lalu ada statis memakai statisnya ini untuk asirainya atau untuk pengisinya ya. Saya akan memulai e, Oh ya, ada saya pakai juga daun sindapsus yang sudah saya kasih kawat. Lalu nanti saya akan pakai sedikit asparagus bintang mula-mula ya. saya akan menancapnya yaitu aliumnya Aliumnya ini bentuknya cantik sekali dia meliuk miliung jadi akan saya coba bagaimana ya. kita gunting dulu sedikit kita taruh alium dari sini ya jadi dia keluar melayang lambat lalu satu lagi saya akan taruh di dalam ya di dalam, di fas yang di belakang ini, saya pakai dua fas ya Jadi, dia keluar melalui kotak yang ada di uh, lubang yang di kotak ini Lalu, saya kasih lagi satu lagi Ini saya deketin sedikit Nah, di sini ya Jadi, saya pakai aluminium tiga seorang olah dia look forward, menuju, keluar Lalu saya akan pakai seperti biasa muka utamanya itu uh, Lishyantus yang Smile sama kita ya Saya pakai dulu yang pendek Kita di sini Smile sama kita saya pakai yang warna yang lebih muda saya juga semar. saya pakai di dalam juga di yang satunya ini lebih pendek lalu yang lebih panjang seperti biasa sudah dapat saya mau taruh pakai satu lagi yang agak tinggi saya mau taruh di belakang saya mau dia ada di dalam di dalam frame yang putih ya iya oke okay. ya, ya ya lalu saya akan kasih hair spray Karmisil spray-nya ini lucu Dia bentuknya seperti bintang-bintang Di bagian sini ya. Ini merangkainya harus hati-hati karena Sudah ada ornamen-ornamennya ini Jangan sampai kita merusak ornamen kita Jadi, kita harus hati-hati uh, Saya mau dia hintip sedikit di keluar dari jendelanya jendela ya yeah. ya yeah. Lalu saya kasih lagi di yang di belakang sini mungkin ini saya pindah sedikit ya yeah. ya yeah. saya akan kasih habis spread di sini saya nggak mau pakai bunga terlalu banyak ya supaya nggak hilang kita punya garis uh, frame-nya. Ya, saya tambah mungkin sedikit Sedikit ya. Ya sudah ada bunga utamanya, lalu saya akan kasih daun. Ya. Daun sindapsusnya ini. Saya akan taruh di belakang sini. Ya, karena ini udah ada kawat bisa kita uh, ini namanya atur maunya dia ya, seperti apa arahnya. Jadi saya mau dia ini pas sedikit. Ya. Saya akan kasih dua di sana, Masa satu mungkin lebih pendek. sedikit sulit macamnya karena saya harus melihatnya secara serong, lalu saya kasih lagi daun di samping yang sebelah sini. Saya kasih lagi juga satu lagi yang lebih pendek. Bidonnya yang ngitip-ngitip aja ya Sudah dapat daunnya Sekarang saya akan kasih uh, statisnya Statisnya sebagai uh, penutup juga Sebagai penutup formnya juga Tidak terlalu banyak ya Saya nggak mau saya punya frame nanti Kehilangan bentuknya Kebanyakan jumlah sedikit di sini sekalian menutupi mekaniknya daripada si daun ya. lalu sedikit lagi di bagian tengah supaya ada satuannya mungkin di belakang sini juga lebih kita kasih sedikit sudah ya. selesai saya akan kasih Asparagus bintangnya, supaya sedikit ada hijau-hijau ya. sekaligus, dia akan menutupi kita punya pohon tapi tidak padat tidak padat ya. tidak padat seperti biasa, kalau kita merangkai di beberapa wadah itu kita jangan merangkai hanya di satu tempat tapi bolak-balik Supaya kita bisa mencari ke keharmonisan, nah sepertinya daun raga yang kita sudah mau selesai. Nah saya akan tambah dramanya atau aksennya. Karena ini sudah, ini tiga dimensi ya teman-teman. Ini yang paling depan, tengah, belakang. Lalu bunganya juga ada yang di belakang. Saya tahu ini di belakang posisinya ya. Kita bisa lihat dari samping. Ops ya. nah, Semuanya mengarah ke depan Jadi kelihatan rangkaian kita hidup sekali Lalu saya akan tambah di satu Ini sebagai drama yang saya bilang Supaya rangkaian kita tuh lebih hidup Ya, jadi ya, Jadi dia ee, berjalan begitu ya Ada energi, energi positif yang dia sampaikan ke kita Nah, saya sudah selesai. Ini memakai dua wadah ya, teman-teman ya. Di sini dari samping bisa lihat dua wadah. Lalu ada formnya. Ya. Nah, saya sudah selesai. Jika suka dengan rangen saya silakan share, like dan subscribe. Terima kasih.